Istri nutrisi dakwah ini, pesona istri cahaya surgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Dakwah ini pesona istri cahaya surgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Tambah cintanya Anak-anak cerdas semua Keluarga sejahtera Istri yang cinta dunia Suami berkurang wibawa Anak-anak kena narkoba Keluarga jauh agama Jagalah istri Jangan kau sakiti Taatnya istri Nutrisi dakwah ini Pesona istri Cahaya surgawi Doanya istri Tangisnya bidadari Istri jaga hati, suami percaya diri Anak-anak berprestasi, menjadi mukmin sejati Tapi bila istri marah, hati suami jadi gerah Kerjanya tiada terarah, hutangnya jadi melimpa Jagalah istri, jangan kau sakiti Taatnya istri nutrisi dakwah ini pesona istri cahaya surgawi doanya istri tangisnya bidadari Sang istri beriman Suami merasa aman Kerjanya jadi brilian Ibadah terasa nyaman Jalan riski jadi gampang Hidup sulit tetap riang Sang istri elok dipandang Walaupun utang segeranjang Jagalah suami Jangan kau sakiti Ridho. Suami jadi ridho ilahi. Nyawa istri nutrisi dakwah ini pesona istri cahaya surgawi doanya istri tangisnya bidadari. Ya di, di, di, di, di.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 istri cahaya Surgawi doanya istri tangisnya bidadari Tidak ada terarah, hutangnya jadi melimpah Jagalah istri, jangan kau sakiti Taatnya istri, nutrisi dakwah ini Pesona istri, cahaya surgawi Doanya istri, tangisnya bidadari Beriman, suami merasa aman. Kerjanya jadi brilian, ibadah terasa. diri do ilahi doakan suami saat jihad menanti ikhlaskan suami saat menikah Istri nutrisi dakwah ini, pesona istri cahaya surgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Isi dakwah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 dan kau sakiti, taatnya istri, nutrisi dakwah ini, pesona istri, cahaya surgawi, doanya istri, tangisnya bidadari.